insan biasa pas banget saat muncul Rangga azub sebagai model videonya per ya Buda Lesti terlihat ini tentunya bahagia sekali ya girang banget nih Bunda Lesti saat muncul Rangga Azub nih bersahabat ya ini saat nonton bersama model video yang semalam launching di channel YouTube 3 d Entertainment Wow Masya Allah sahabat, perhatikan deh di video ini Bunda Lesti terlihat memang bahagia sekali ya Alhamdulillah kesampaian juga model video klipnya Bunda Lesti itu modelnya adalah Rangga azab idola Bunda Lesti Kejora kita lihat di beberapa tanggapan komentar yang begitu banyak diberikan di antaranya dari akun momi underscore daddy uto mengatakan Sabar ya papa bi cuma di klip ini tapi seutuhnya bunda L punya kamu Hehehe aduh masya Allah Sepertinya cemburu banget ya papa bilar <gifat> Kemudian juga bersama berikutnya Kabar membanggakan sekali dan pastinya ini kabar bahagia Alhamdulillah untuk single bunda Lesti kejora insan biasa Official music video sudah tembus trending 1 Musik maupun umum selalu bersyukur. Persahabat, ya trending satu untuk umum dan musik, serta untuk live streaming kemarin juga bersahabat. ya trending 2 ini berderet banget nih, 1 dan 2 trending luar biasa. Pertahankan ya, ini yang tentunya tugas warga Konoha. Berat sekali untuk mempertahankan trending 1 dan 2 Semangat untuk kita semua! Yakin, optimis, bismillah, mudah-mudahan persahabat. Trending ini bisa bertahan lama. Amin. Kemudian, juga bersama selanjutnya, kita mampir ke postingannya Kak Sania. Kak Sania ini mengunggah potret momen semalam dengan Lesti Bilar di acara live streaming *Launching*. Single baru ini, masya Allah, luar biasa. Pertemanan yang amat sangat membanggakan sekali. Mudah-mudahan tetap terjaga dan terjalin untuk silaturahmi antara Lestal bersama sahabat-sahabatnya. Di sini kita lihat juga doa dari Kasania dan tentunya ini dukungan Congratulations for new single Insan Biasa Lesti Kejora Tuh, Dukungan dari Kasania ya Untuk Bunda Lesti, Masya Allah Kemudian untuk berikutnya Kita simak persahabat, ini ada Portrait BTS Foto model video Insan Biasa Ini saat syuting ya Kita lihat slide berikutnya Aduh, ada Kak Rangga Azab juga nih Persahabat ya yang menjadi model video ini proses syuting persahabat ya, makin bangga sekali pastinya ketika bunda Lesti menginginkan idolanya ini bisa ikut andil sebagai model video di single terbarunya Lesti dengan judul insan biasa du". cantik banget tuh bunda L ini kebanggaan semua orang dan pastinya Begitu banyak doa baik dan dukungan yang diberikan dari orang-orang yang tulus, mencintai, dan mensupport karya-karya Lesti. Penghayatan dan pastinya penjiwaan pun memang sangat-sangat didapatkan sekali ketika muda Lesti membuahkan lagu ini. Ini keren banget. Kemudian juga, persahabat, di kolom komentar, di sini salvok banget ya dengan tanggapan dari OchaCha enam satu itu mengatakan aduh tatapan azok katanya tuh bikin Bunda Lesti tentunya salting ya persahabatnya ditetap langsung oleh idola kesayangannya masya Allah kemudian juga persahabat selanjutnya di postingan AAB ini tiga jam yang lalu mengunggah potret bareng baby El dan Bunda Lesti beserta istri tercintanya ke Arara ini juga bentuk dukungan dan support dari kakak tercintanya Bunda Lasti Aabeni, Masya Allah, sehat selalu. Untuk keluarga besar, mudah-mudahan persahabatnya selalu bahagia. Amin. Kemudian, persahabat, kita lihat juga di postingannya Kak Marlene Hariman. Ini sebagai make-up artist nih, persahabatnya. Ini juga mengunggah foto Bunda Lasti, namun kita lihat kalimat caption yang ditulis langsung oleh Kak Marlene Hariman. Kemarin Lesti kejora klien terakhir yang di make up hari itu. Pas aku dateng, dede bilang, Ci, makasih ya, udah mau bantuin make upin dede. Huhu dede si anak baik, congrats untuk single barunya ya dede. Masya Allah, si anak baik nih, persahabat. Alhamdulillah, Bunda Lesti, emang attitude-nya selalu terjaga dengan baik. Kemudian juga, persahabat selanjutnya, kita lihat di sini ada postingan dari Siti Nurhalizah 5 jam yang lalu nih persahabat tadi pagi mengunggah potret kebersamaan dengan Bunda Lesti dan BBL Ini saat pertemuan kemarin persahabatnya insya Allah Kita lihat pertemuan antara Datuk Siti Nurhalizah bersama Bunda Lesti Namun juga kita dibikin salvo kalimat caption panjang yang ditulis oleh Kak Siti Nurhalizah Pertemuan yang manis, meskipun sebentar pada hari kemarin sebelum saya pulang ke Kuala Lumpur dari Jakarta. Anak gadis manis, waktu pertama kali saya melihat beliau di pertandingan Dangdut Akademi Indosiar sewaktu masih belasan tahun. Kemudian bertemu di acara pelancaran Simplicity di Indonesia beberapa tahun lalu dan perkembangan karir dan kejayaan beliau saya ikuti. Kemarin... Selain dapat bertemu anaknya, Abang Fatih, saya bangga melihat anak gadis yang punya cita-cita sewaktu masih di bangku sekolah. Kini telah merintis kejayaan dan mencipta nama besar. Semua orang ada impian dan harus cekau untuk mendapani setiap ujian dalam menuju kejayaan. Saya sempat menghadiahkan lastik kejara produk dan album saya. Karya boleh membawa kita kemana-mana. Tanpa batas sempadan bahasa dan negara. Wasya Allah Alhamdulillah, ada dukungan dan support dari Datuk Siti Nurhaliza. Kita bangga, kita bahagia sekali begitu banyak orang-orang baik yang tulus mencintai Leslar Valley Dan posting juga, para sahabat, kita masih menunggu cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar. Yang di dunia informasi di siang ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Pengen ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.